dan abduhu wa rasuluhu Sayyidul anbiya'i wal mursalin Khairu Sallallahu muslimin dan muslimat Jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Di Maghrib hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahannya dalam sebuah tema pembahasan sebab-sebab kelapangan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan secara khusus saya berterima kasih kepada Pihak tamir masjid Atas kesempatan yang telah diberikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan seluruh hal ini Sebagai Suatu Kebaikan yang tercatat Di timbangan kebaikan kita Meringankan untuk kita semua Di kehidupan dunia Dan memudahkan kita Ketika menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kepada kita kemudahan di maghrib hari ini saya bermohon kepadanya supaya kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat amalan yang salih dan dicatat untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat dan dilapangkan hati-hati kita dengan hal yang dicintai dan dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah kelapangan hati itu sebuah anugerah yang sangat besar nikmat yang sangat agung karena itu Allah ungkit hal ini sebagai nikmat yang besar kepada nabinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dijadikan satu surah khusus di dalam Al-Qur'an itulah surah asyarah syarah Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu hai nabi muhammad bukankah kami telah melapangkan hatimu ini nikmat Allah ingatkan kepada nabinya karena dia adalah nikmat yang sangat besar nabi muhammad itu diberi dari kelapangan hati yang luar biasa dan dijaga dari kondisi hatinya dengan penjagaan yang tidak dijaga dengannya seorang makhluk pun dari manusia, semisal beliau, salallahu alaihi wasallam. Hati beliau pernah dibelah. Sebagian ulama menyebutkan tiga kali, sebagian ulama ahli syirah menyebutkan lima kali. Tapi riwayat yang paling jelasnya tiga kali. Yang pertama di masa beliau kecil, yang kedua sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul, dan yang ketiga sebelum Isra dan Mi'raj. Dibelah hatinya, dibelah dadanya oleh Jibril, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci, dibejana emas, lalu dimasukkan kembali ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Alhamdulillah lekas sadarak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk engkau, Nabi Muhammad? Karena besarnya niat ini ni, dan pentingnya hal ini dalam kehidupan, Nabi Musa alaihis awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul diperintah untuk mendatangi Fir'aun. Maka awal permohonan Nabi Musa kepada Allah diabadikan di dalam surah Taha "Qala rabbi syrah sadri, sadiri wa yassir li amri maka Nabi Musa bermohon wahai rabku lapangkanlah untuk ku dadaku dan mudahkanlah perkaraku mudahkanlah perkaraku kelapangan hati ini itu membawa semangat pada seorang hamba di dalam kehidupannya. Menjadikannya berpikir jernih. Membuatnya cinta kepada hal-hal yang baik. Tidak senang kepada hal-hal yang buruk. Karena itu Nabi Wasallam bersabda albirru husnul khusnul Kebaikan itu semuanya pada akhlak yang baik. Dan dosa itu... Adalah apa yang bergejolak di dadamu, dan kamu tidak ingin manusia mengetahui ini. Kesempitan di dalam hati ini terkadang membawa banyak dosa. Pada seseorang tidak menyebabkan hidupnya menjadi kehidupan yang tenang. Karena itulah umat ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebab-sebab yang menyebabkan hatinya itu menjadi sangat lapang sekali, menjadi sangat luas sekali, dan kelapangan hati di dunia itu. Membawa kelapangan hidup ke tentara menghibur untuk mereka di dunia. Dan membawa kelapangan hidup untuk mereka di akhirat. Karena itu penduduk sorga. Dikatakan tentang penduduk sorga. Dan kami cabut dari hati mereka segala penyakit. Dari dengki hal yang tidak baik dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Ini pengaruh dari kelapangan hati yang berada di dada-dada umat Islam ketika dia di dunia. Maka dengan kemuliaan itu pula, mereka dimuliakan di akhirat. Dimuliakan di akhirat. Sebab-sebab kelapangan hati itu sangat banyak sekali. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Di kesempatan ini, saya akan sebutkan beberapa sebab kelapangan hati dari apa yang diuraikan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Di antara sebab kelapangan hati itu adalah keislaman, keimanan, dan tauhid. Dan itu adalah sebab pokoknya bahkan itu adalah sumber kelapangan hati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِ اللَّهُ يَجَعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ بِالسَّمَانِ barang siapa ya Allah kehendaki hidayah untuknya maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Dan barang siapa yang Allah hendak menyesatkannya, maka Allah akan buat dadanya itu menjadi sempit, sesak, seakan-akan dia berat untuk mendaki ke tempat yang tinggi. Ini perbandingan antara dua golongan manusia. Ada yang dilapangkan hatinya, inilah yang mendapat hidayah, ada ada yang sempit kehidupannya. Inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Yang dilapangkan hatinya disebut kriterianya. Man yuridillahu ayyahdiyah, yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu alistislamu lillah bitauhid dengan menyerahkan diri kepada Allah berupa mentauhidkannya wal ingiyaduhu bitta'ah terikat ketaatan kepadanya wal syirki wa ahlihi dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan ahlinya dan orang yang melakukannya Keraitulah apabila di dalam hati seorang itu ada keislaman yang baik keimanan maka akan dibuat dirinya itu cinta kepada kebaikan. Cinta kepada kebaikan. Karena itu keimanan punya keindahan. Walakin habbaba iman. Tapi Allah membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Dan dibuat zina, perhiasan. Sehingga dengan keimanan dan keislaman ini dia mendapatkan lezatnya iman kata nabi sallallahu alaihi wasallam da iman man radiya billahi rabban wa bil islam alaihi wasallam rasulan akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai robnya ridha Islam sebagai agamanya dan dia ridha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya ainala dari pengaruh-pengaruh pengaruh ketulusan ibadah kepada Allah, keislaman yang baik, keimanan yang kuat, sehingga menyebabkan kehidupannya itu sangat indah sekali. Di kondisi hidupnya perlu bergantung, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakalnya bagus, dengan tawakal yang baik ini, yaitu bagian dari keislaman dan tauhid. Allah berfirman, wa Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dialah Allah yang akan mencukupinya. Dia hadapi dari kehidupan, tidak ada masalah baginya. Di kondisi sempit, di kondisi lapang, semuanya bisa menjadi nilai pahala dan ketaatan untuknya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari suhaib bin Sinan Ar Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, Wasallam Bersabda: "Ajaban di Amril mukmin, 'Inna Amrahu, ulahu-lahuhair.' Walaikumsalam. Kali Aha din illalil mukmin, sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. seluruh perkaranya adalah kebaikan, dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saya. Bagaimana itu? Di segala keadaan, dia dapat kebaikan. Nabi SAW merincinya." Kata beliau in Kalau dia dapat kelapangan, dapat kesenangan, memperoleh sebuah nimat, dia bersyukur, maka dicatat lagi kebaikan untuknya. Wain sabar, Kalau dia ditimpa oleh bahaya, ditimpa oleh kesempitan, ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka dia dapat kebaikan lagi. Dapat kebaikan. Karena itu di kondisi apa saja. Seorang mukmin, Seorang yang baik keislamannya. Seorang yang baik keimanannya. Dia bisa melihat lahan-lahan ibadah. Pintu-pintu ketaatan. Di segala kondisi dari kehidupannya. Karena hatinya itu sangat lapang dan luas sekali. Dia tidak memandang kehidupan itu dengan kehidupan yang sempit. Dia tidak memandang kehidupan itu dengan putus asa. Tapi dia besar harapannya. Bergembira dengan karunia dan nikmat Allah, bergembira dengan keindahan agama dan syariat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi wijangan kepada umat ini dengan wijangan-wijangan yang indah. Kata beliau di dalam hadits Abu Khairah riwayat Al Bukhari. Sadidu wa qaribu wa abshiru. Hendaknya kalian melakukan tasdid, berusaha untuk lurus di atas jalan. Dan hendaknya kalian untuk selalu mendekat kepada kebaikan. Kalau nggak bisa melakukannya secara langsung, berusaha untuk dekat. Wa abshiru dan selalu lah kalian bergembira. Selalu kalian bergembira dan hal-hal yang seperti ini tidak keluar kecuali dari hati yang lapar. Karena itu perbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa taala. Buat hati itu selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk itu lemah makhluk tidak memiliki kemampuan yang maha mampu yang maha memberi anugerah yang di tangannya segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya selalu beribadah kepadanya yang mengharap kepadanya dan ini adalah pokok kelapangan hati pokok kelapangan hati karena itu seluruh Nabi dan Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan pokok masalah ini yaitu keislaman keimanan dan memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah firman walaqada baatna ikulli umatin rasulan anibudullahu wajitanibu ta'udh sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya setiap rasul ini menyerukan kepada umatnya beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah karena orang yang beribadah kepada Allah itu hatinya paling bebas orang yang merdeka dan itu hakikat kemerdekaan kalau dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia hanya menjadi budak Allah hanya menjadi hamba Allah beda kalau dia mengikuti hawa nafsunya beribadah kepada selain Allah atau mengikuti ajakan setan, dia menjadi budak setan, budak dirinya selalu di dalam kesempitan kesesakan dan hal yang Membuat dirinya jauh dari kebaikan. Kemudian yang kedua. Dari sebab kelapangan hati. Adalah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dari sebab yang sangat indah sekali. Melapangkan hati seorang hamba. Hidupnya itu tidak ada makna putus asa. Dia hanya selalu berbaik sangka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjaminnya. Di dalam hadits kutsi, diriwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda bi. "Sesungguhnya aku ini sesuai sangkaan hambaku terhadapnya." Ya, kalau kita menyangka baik kepada Allah, akan kita dapatkan hal yang baik. Tapi kalau kita menyangka buruk, ada perkara langsung putus asa. Ya, ada musibah yang menimpa, pikirannya selalu jelek, banyak menyalahkan manusia, jarang introspeksi diri. Akhirnya bentuk-bentuk dari apa? Berburuk sangka namanya. Tapi kalau dia berbaik sangka, indah sekali kehidupan itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di segala kondisi beliau selalu beliau berbaik sangka kepada Allah. Bahkan di kondisi yang paling susahnya pun. Beliau berbaik sangka kepada Allah. Coba bayangkan. Nabi ditanya oleh Aisyah. Ya Rasulullah, adakah waktu yang engkau paling menanggung diri tadi waktu tersebut? Paling sulit bagimu di dalam kehidupan? Kata beliau, waktu itu adalah saya mendatangi sebagian keluarga ku di ta'if. Saya dakwai mereka masuk ke dalam Islam. Tapi yang terjadi mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari bahkan di sebagian riwayat ada yang menafsirkan bahwa Nabi menghikayatkan seorang Nabi. Kata sebagian ulama Nabi ini menghikayatkan dirinya sendiri. Nabi ini dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Bersamaan dengan itu dia hanya berkata Allahumma fatirli kaumii paina la layalamun ya, ya Allah ampunilah kaumku sungguhnya mereka tidak tahu. Lihat dari baik sangkanya Nabi. Setelah diusur oleh kaumnya dari Taif, beliau berkata, saya berjalan sampai saya tidak sadar. Tiba-tiba saya sudah berada di Kornit Alib, nama tempat antara Mekah dan Taif. Beliau tidak sadar. Padahal ini manusia yang paling lengkap akalnya, orang yang hatinya itu dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan itu, beliau menghadapi kondisi yang berat seperti itu. Beliau tidak sadar dan beliau angkat, Kepalanya ke langit, tiba-tiba Jibril turun. Tidak ada malaikat bersamanya. Jibril berkata, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Dia tidak pernah turun sebelumnya. Allah perintahkan dia turun dan mengikuti apa saja yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan, malaikat ini membalik dua gunung ke penduduk Taif, dia akan melakukannya. Apa kata Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam? Perhatikan dari berbaik sangka, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ini la arju ay min aslabihim la Sesungguhnya saya berharap walaupun mereka itu tidak beriman tapi saya berharap keluar dari tulan tulang rusuk mereka, dari garis keturunan mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Perang Badar dengan kondisi yang sangat berat itu, musuh yang sedemikian banyaknya bersama dengan itu. Nabi SAW selalu berbaik sangka, tidak mungkin Allah membinasakan hanya satu kelompok umat manusia yang masih hidup di atas muka bumi yang beribadah kepada Allah. Itu berbaik sangka namanya, karena itu jangan ada seseorang itu di dalam hidup, ya, baru tertempa musibah ini kita kena corona sampai kapan begini terus. Ini kalau ke depan kita bisa hancur itu berburuk sangka namanya. Kalau kita tidak dapat ujian di sini besok juga ada ujian di waktu lain ada ujian. Dan itulah kehidupan. Selalu ada ujian dan cobaan. Selalu ada ujian dan cobaan. Tapi yang paling penting adalah seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu akan melapangkan hatinya, melapangkan dadanya terhadap saudaranya. Dia berbaik sangka kepada saudaranya sepanjang masih ada kemungkinan baik dia berbaik sangka bahkan terhadap orang yang montoliminya kadang dia beri dari bentuk berbaik sangka dia beri maaf dia beri hal yang baik untuknya dan itu tergambar ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memaafkan banyak orang yang tadinya memusuhi beliau memerangi beliau masuk ke dalam Islam mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terhadap sebagian sahabat yang memfitnah dirinya, memfitnah keluarganya Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji? Ya. Padahal sahabat ini Abu Bakar Siddiq yang memberi santunan untuknya setiap bulan. Diberi santunan oleh Abu Bakar. Bersamaan dengan itu, orang ini dia fitnah Aisyah dengan tuduhan yang keji. Tapi bersamaan dengan itu Abu Bakar Siddiq memaafkannya. Setelah turun ayat Allah itu hiburan yang firallahulah pun hendaknya mereka memaafkan, hendaknya dia biarkan saja. Tidakkah kalian cinta Allah, mengampuni kalian? Maka kata wabakara Siddiq, "Ya, saya cinta, diampuni oleh Allah, dikembalikan lagi nafkahnya." Dia maafkan sahabat tersebut. Itu kelapangan hati. Orang-orang yang memiliki kelapangan hati sehingga masalah-masalah di dalam kehidupan itu bisa diobati dengan kelapangan hati tersebut. Kemudian yang ketiga dari sebab pokok kelapangan hati adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah ruh dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Apa man syarahalllahu sadrahu lil Islam Fahu ala nurim mir rabbih. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Bukankah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan hatinya, menerima keislaman, maka dia di atas cahaya daya ropnya. Maka celakalah orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat menjelaskan kepada kita, bahwa keteguhan di atas Islam, mempelajari Islam dengan baik, itu memberi kepada seorang hamba itu cahaya. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batin. Tadi di sholat maghrib kita dengar beberapa ayat dari surah al furqan. Al furqan itu artinya pembeda. Karena keislaman ini membedakan antara yang hak dan yang batil. membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia bisa membedakan perkara lapang sekali dalam keislaman itu. Karena dia adalah cahaya. Orang yang masuk dalam Islam mengenal ilmu agama, mengenal syariat, akan luas sekali dia memandang kehidupan itu. Tidak sempit. Karena itu Allah subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan bahwa orang yang seperti inilah orang-orang yang orang, -orang yang benar-benar hidup dengan kehidupan yang sebenarnya Allah berfirman maitan, ja nuran, finnas, laysa minha. Apakah orang yang tadinya dia bangkai dia mayat kemudian kami hidupkan dia kami beri untuknya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti ini dengan mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini bahasa besar sekali ya di dalam ayat ini. Karena Allah di sini menyebut manusia itu hanya ada dua golongan. Ada yang tadinya mayat dihidupkan. Ada yang mayat dia tetap mati dalam kegelapan. Jadi kita harus paham ya bahwa ada manusia-manusia itu kadang dia bergerak, beraktivitas, ya Dianggap orang hidup oleh manusia. Tapi dihukum Allah orang-orang mati. Mayat-mayat berjalan. Mayat-mayat berjalan. Yang hidup sebenarnya itu siapa? Inilah pahyainahu. Orang yang kami hidupkan. laku nuran. Kami beri untuknya cahaya. Cahaya itu berupa keimanan, keislaman, ilmu agama. Ilmu itu, itulah cahaya. Kerna itu Al-Qur'an sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat terang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wa la iman." Demikianlah kami wahyukan kepada Engkau, Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Maksudnya Al-Quran, agama Islam ini, itu dianggap ruh. Kamu sebelumnya, Nabi Muhammad, tidak kenal apa itu iman. Tidak kenal apa itu Al-Quran. Datang Al-Quran, keimanan kepadamu, maka engkau pun mendapatkan ruh di dalam hidupmu. Ini ruh. Kalau mau hidup, harus dia memiliki ruh ini. Dan ruh itu, itulah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena itu tidak ada di dalam syariat kita. Suatu masalah yang diterangkan dalam segala sudut penjelasan. Yang melebihi penjelasan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama itu, itu pokok kehidupan. Pintu ibadah yang sangat besar. Seorang yang belajar duduk menekuni ilmu agama. Itu kadang lebih baik daripada orang yang sholat malam. Satu malam suntuk. Orang yang berpuasa di siang hari setiap hari. Ya. maka mempelajari ilmu agama itu itu adalah sebab kelapangan dada dengan ilmu agama yang dia pelajari dia bisa tahu membedakan perkara-perkara ada pintu-pintu ibadah yang kadang tidak kelihatan bagi orang lain tapi nampak bagi dia pintu ibadah tersebut ada lahan-lahan ketaatan, dia duduk-duduk saja bisa dapat pahala antara langit dan bumi orang tidak melihatnya itu semuanya masuk di pembahasan ilmu agama. Karena itu kita perlu mempelajari agama kita. Kita perlu giat untuk talabul ilm, mencari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu meninggalkan warisan. Iya, meninggalkan warisan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadith Abu Darda riwayat Ashhabus Sunan, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Al ulama satu sungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Para ulama orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. yang mereka wariskan adalah ilmu, paman akad wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu ini, maka artinya dia mengambil warisan dengan bagian yang sangat banyak. Iya. Yeah. Inilah masjid-masjid seperti ini. Majelis ilmu seperti ini, Ini tempat-tempat mencari warisan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Karena itu, suatu hari Abu Hurairah keluar ke pasar. Abu Hurairah pernah gubernur, ya, di sebagian wilayah. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang-orang di pasar, 'Wahai manusia, kalian duduk, -duduk saja di sini, sedangkan warisan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dibagi sana di masjid.' Ini di kota Medina ya, lagi dibagi di kota masjid, warisan Nabi lagi dibagi di masjid, maka bubar orang-orang di pasar, lari semua ke masjid, Abu Hurairah menunggu di situ, ya, Abu Hurairah tahu, ini sebentar lagi orang ini pasti balik ke sini, begitu datang orang-orang ke masjid, dia cuma lihat orang belajar, baca Al-Quran, berdikir, ya kegiatan yang dimalui di masjid, balik lagi, orang-orang ini, mereka berkata, "Wahai mana warisan Nabi?" Katanya, "Ada warisan dibagi." Kata Buhairah, "Apa yang kalian lihat di sana?" Ya kami lihat ada orang yang belajar baca Al-Qur'an. "Itulah warisan Nabi kalian shallallahu alaihi wasallam." Cuman kita ini kadang pemikiran kita ketika disebut warisan selalu harta dunia saja. Ada warisan yang paling mahal. Itu warisannya Nabi sallallahu sallam. Dan ilmu itu terwarisi dari masa ke masa hingga hari ini. Ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi terjaga terpelihara dalam segala sudutnya. Sisa kita mempelajarinya, mencari jalur untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, dari sebab yang melapangkan hati adalah mengikuti jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW alaihi adalah orang yang dilapangkan hatinya. Alam nasrah bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk engkau ya Nabi Muhammad? Maka seorang hamba itu dia mendapatkan kelapangan hati, itu sekadar keteguhan. Dia mengikuti jalannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kita selalu berdoa di dalam sholat. di Surah Al-Fatihah, Ihdinas nasirat al-Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, Itulah jalannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Jalan yang asirat as al-Mustaqim itu, kalau dalam bahasa Arab, asirat as itu jalan yang lapang, lebar. Dan dia lurus, tidak ada bengkoknya. Ya. Disifatkan lagi dia mustaqim, dengan sangat lurus. Penegasan lurusnya jalannya. Itu jalannya Nabi SAW. Orang yang berjalan di atasnya sangat lapang sekali. Sangat lapang sekali. Karena itu orang yang mempelajari sunnah Nabi SAW. Terikat dengan tuntulan Nabi. Apa yang datang dari Nabi, dia, dia sambut. Apa yang bukan ajaran Nabi. Yang Nabi melarangnya, dia tinggalkan. Itu orang yang paling lapang hatinya. Orang yang termasuk orang yang paling lapang hatinya, wamaat akumur Rasulullah Khudo, wama nahaku mainku pantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul terimalah dia. Dapat yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kalian berhenti darinya? hendaknya kalian berhenti darinya? Maka mengikuti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari pokok perkara. Yang melapangkan dada seorang hamba, ya nikmat sekali. Karena setiap perkaranya dia jamin dirinya dia mengikuti jalan Nabi saw. Coba bayangkan kalau dia ada masalah dengan Rasulullah saw. mau jadi apa dia pada hari kiamat? Iya. Hari kiamat itu sebelum hari kiamat di alam kubur dia akan ditanya tentang siapa nabinya. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kalau di dunia dia dapat perhatian mengikuti jalan Nabi Muhammad saw. Di hari kiamat Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah memanggil seluruh manusia. Kemudian Allah berfirman bagaimana kalian menjawab seruan para Rasul. Ditanya khusus tentang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan di hari kiamat ada orang-orang yang sangat menyesal. Ada orang-orang yang sangat menyesal. Karena di dunianya dia luput mengikuti jalan Rasulullah SAW. Allah firman, Hari ketiga seorang yang zalim dia menggigit kedua tangannya bahasanya perhatikan ya bukan menggigit jari menggigit jari itu di dunia kalau orang sedih sekali Ya. Ada orang yang kena musibah ya Pernah lihat orang kena musibah pilu sekali hatinya Kadang dia tidak sadar dia gigit jarinya Saking sedihnya Dan besarnya penyesalan Ini di hari kiamat bukan jari ini digigit Dua tangannya masuk ke mulutnya Saking dahsyatnya penyesalannya Dia berkata ya Wahai andai kata saya Ketika di dunia Saya mengambil jalan mengikuti Rasulullah S.A.W Ya wailata laitani Betapa celakanya saya andai kata saya di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya ikuti bukannya mengikuti jalan nabi tapi figur-figur tertentu sosok-sosok selain rasulullah sallallahu alaihi yang dia ikuti padahal seluruh semua orang selain nabi sallallahu alaihi ikut bukan panutan kalau ada yang kita ikut-ikutan kepadanya maka Abu Bakar Umar Utsman dan Ali itu yang kita ikut-ikuti tapi itu bukan syariat. Syariat itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala Kullu minna min Setiap dari kita ada yang ucapannya diambil. Ada ucapannya yang ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Beliau tunjuk ke kubur Nabi Alaihi Wasallam. Karena Imam Malik tinggal di kota Medina. Hanya penghuni kubur ini. Hanya Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW semua ucapannya pasti benar dan diterima dan itulah yang diikuti karena itu mengikuti jalan beliau itu adalah sebuah kelapangan sebuah keselamatan coba bayangkan perhatikan bagaimana Abu Bakr al-Siddiq r.a.w menyelamatkan negara Islam di awal pemerintahannya ketika Nabi SAW wafat maka diantara orang-orang Arab ada yang murtad dan ada kegoncangan yang sangat besar maka Sebagian manusia menyarankan supaya Abu Bakar Siddiq menarik kembali pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup dipimpin oleh Usama bin Zaid. Jadi Nabi sebelum beliau meninggal, sudah memasang sebuah pasukan sudah dikirim dipimpin oleh Usama bin Zaid dalam perjalanan. Ya. Maka orang-orang berkata, Abu Bakar kota Medina lagi genting, tarik saja pasukan itu, kan gampang. Abu Bakar Siddiq, kepala negara, berhak untuk menarik pasukan. Tapi, apa kata Abu Bakar Siddiq, "Radio ta'ala. kata beliau, 'Saya tidak akan mungkin menurunkan sebuah bendera yang Rasulullah SAW sendiri yang memasangnya, dan saya tidak mungkin menarik sebuah pasukan yang Rasulullah SAW sendiri yang mengutusnya.' Ya, itu berpegang dengan sunnah namanya, mengikuti jalan." Maka, subhanallah diperintah sampai perintah Abu Bakar supaya melanjutkan arah yang Nabi Shallallahu alaihi utus. Maka berjalanlah pasukan Usama bin Zaid. Setiap kali melalui kabilah yang mau murtad, mereka pikir kembali. Ini kota Madinah lagi genting, keluar di tengah mereka jumlah besar seperti ini, ini bukan manusia sembarangan. Kita biarkan saja dulu. Syaratnya mereka bertemu rum, memperoleh kemenangan, maka kembali tenang kembali. Awal pemerintahan setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal itu buah dari berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keindahan hidup. Dan ini mana sangat besar sekali untuk dicermati. Kemudian yang ke yang kelima, dari sebab kelapangan hati, adalah banyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah amanu wa ta'ala berfirman, Orang-orang yang beriman, dan hati mereka itu tenang. Dengan dikir kepada Allah Ketahuilah bahwa dengan dikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati itu menjadi tenang Hati itu menjadi tenang Dikir itu cakupannya luas Majlis ilmu disebut dikir juga Baca Al-Quran itu juga dikir Dikir yang dipaca pagi dan sore itu dikir Dikir yang dibaca selepas surat itu dikir Dikir yang merupakan kebiasaan soran dalam doa Apa yang dia baca, baca secara mutlak Itu adalah dikir-dikir Lafat dikir luas orang yang beriman dan tenang hatinya dengan dikir ingatlah bahwa dengan dikir kepada Allah hati itu menjadi tenang tapi kapan hatinya itu jauh dari dikir maka pasti akan masuk ke dalam hatinya hal-hal yang bisa merusaknya Allah telah mengingatkan wabaya syu'an dikirir Rahman lahu syaitanan lahu barang siapa yang menjauh dari dikir kepada Allah Rahman maka kami akan buat untuknya syaitan berkuasa terhadapnya maka syaitan ini pun menjadi temannya yang selalu mendampingi. Karena itu seorang sepanjang dia selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa taala maka akan menjadi indah kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wa yura rahiman berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian kepada Allah subhanahu wa taala pagi dan petang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi Ketika ditanya oleh Abdullah bin Buser, "Ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak sekali atas saya." Beri kepada saya satu pintu yang universal mencakup seluruh agama. Yang saya pegang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hendaknya lisan kamu itu selalu basah dengan berdikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di sini karena dua menit lagi masuk. Waktu Isya'. Yang terakhir, dari sebab yang melapangkan hati dan sebab yang melapangkan itu, hati itu banyak. Tapi ada hal-hal yang di dalam kehidupan itu perlu kita pikirkan, selalu kita jaga dan kita pelihara. Iya. Nah, ini dari mana yang sangat besar di dalam agama. Dari pokok kelapangan hati itu adalah kita menjauhkan hati-hati kita. Dari segala penyakit yang membahayakannya. Penyakit-penyakit hati ini dengan berbagai jenisnya. Apabila menggerogoti hati. Kita biarkan merusak hati. Itu akan membahayakan kita. Apalagi kalau penyakit itu namanya kesyirikan. Beribadah kepada Selain Allah. Hatinya sudah terbiasa bergantung kepada Selain Allah. Itu sangat merusak hati, Menjadi lemah. Menjadi penakut. Seakan-akan kesakiran antara kedua pelupuk matanya, lemah keyakinannya, lemah tawakalnya, karena kesyirikan ini. Biasa ingin dilihat oleh manusia, disanjung oleh manusia, ria, ini hal yang merusak hati. Jangan pedulikan manusia, mereka juga manusia, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedulikan diri sendiri, bagaimana dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala, apa yang akan dia pertanggungjawabkan. Dia pelihara hatinya terhadap umat Islam. Jangan ada dengki, kebencian terhadap umat Islam. Karena itu dia doakan saudara-saudaranya kaum mu'minin. Kita selalu dengar ya di khutbah Jumat, kenapa khatib selalu berdoa, Allahumma qir muslimin muslimina wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, Allah ya'amin humal amuat, innaka samian qaribun mujibu da'wat, waya qadiyal hajat, itu doa supaya seorang itu selalu mendoakan, Saudara-saudaranya cinta kepada kaum muslimin. Dan itu sebab ketulusan hati. Dan dari ketulusan hati itu Nabi saw. Sebutkan tiga hal. Kata beliau saw. Nayaqil muslim. Ada tiga perkara. Yang kalau tiga perkara ini ada di hati seorang hamba, hati ini tidak membawa penyakit. Hatinya hati bersih. Yang pertama ikhlasul amali lillah. amalan hanya untuk Allah. Yang kedua munaslaha tuhulatil amr. Dia selalu menasehati para pemimpin. Berlaku tulus untuk para pemimpin. Berlaku tulus untuk para pemimpin itu, dia kalau hidup dalam negara, diakui pemimpinnya sebagai kepala negara. Dia hormati, dia muliakan. Dia selalu mendoakannya. Kalau dia berbuat ketoliman, dia bersabar. Bukan mencelanya. Kalau dia ada nasihat, dia disampaikan secara langsung. Tidak boleh dia beberkan di atas mimbar atau dia turun ke jalanan itu hal yang diharamkan tapi bentuk dari ketulusan hati dia menasihati secara langsung kalau tidak bisa dia doakan dia doakan eh, itu ketulusan hati namanya demikian pula dia selalu bersama kaum muslimin luzum jamaatil muslimin ini tiga hal kata nabi ini adalah sebuah pagar yang membentengi kaum muslimin menjaga mereka memelihara kebersamaan mereka ketulusan hati ini itulah yang menyebabkan kita bisa bersatu bersama Nabi SAW, para sahabatnya dan orang-orang bersama-nya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana basyir lana wa akhwanana alladhina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina gillah lilladhina amanu rabbana Dan terakhir, Allah Subhanahu memberi syarat orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u mal walan bunun Illa man salib. Hari kiamat itu hari tidak bermanfaat, harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap dengan hati yang selamat. Maka ini beberapa sebab dari kelapangan hati. Sebab yang mengontrol hati itu menjadi baik. Menyebabkan seorang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya menganugerahkan kepada kita sebuah kalban saliman. Hati yang selamat, lisan yang jujur, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita bertemu di tempat ini. Dalam semua kebaikan. Semoga Allah mensucikan hati-hati kita semua. Dan mempertemukan kita semua kelak di sorga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang bersaudara. Orang-orang yang saling cinta mencintai. Innahu waliyu dalika Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirku wa Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.